Onok sing jeningi, Sukmo nguntal rogo ya. Tapi tidak ada yang namanya rogo nguntal sukmo Tidak ada jasad menelan roh Yang ada roh menelan jasad Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh Kan roh contoh nih jasad Apa? sukma muntal roko ini contoh nih nyaira roh gidil sebenernya nyaira roh ku saudara kembar ku adik nih kaya sabu jagat jadi sih mbak ada oh, no limau, dulur limau, satu kaya sabu jagat terus nang wa luruiku Kanjeng Ratu Kidul nyi Nyiroro Kidul terus ana telu Itu hidup itu mereka dulu yang mengasuh Yesus Artinya yang namanya sukmo nguntal rogo itu adalah anda meroh anda meroh menjadi roh dengan raga anda nantiara wes wis nginewis. berat jenis itu apa berat jenis itu kan apa mas satuan jadi ne ne berat jenis itu misalnya Watu dia mas jelas nih minyak banyu ya abut apa Abot. Minyak, minyak minyak selalu di atas permukaan dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong nek wis meringankan tubuh, sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia, ter, dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, ya, teori fisik, aku orang tahu sih. Meringankan tubuh, tambah lembut.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 Meringankan tubuh adalah anda membebaskan diri dari gravitasi. Yang ya membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh dia tidak punya sifat itu. Nah, sukmo muntal rogo itu artinya anda jasad anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu, menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh itu yang namanya tahu kan. Ya apa gini Aku khawatir arah itu Sinau teman Maksud saya gini teman-teman sekalian Kita ini Kita ini keliru Melihat hidup ini kita ini keliru Sejak abad 14 ada Masa pencerahan Terus kita disuruh melihat hidup Kayak sekarang ini Terus maring unu, sampai ke tingkat ada radik, Islam radikal, ada Islam liberal Itu semua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 hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh Anda harus. Kalau lagu ada yang megat roh, megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Suduh, duduk banget ya aku gampang-gampang loh, -gampang Pokoknya rohanisasi lah, rohanisasi hidup itu rohanisasi. Kamu semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu. Maka kamu stres, kamu terbebani kan gitu bahasanya. Terbebani, yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan murid Santunyoi. Salah tujuan. sukmoh muntal ya sukmoh muntal rogo itu artinya di ma'iyah ini teman sekalian Anda menjadi lebih berat atau lebih ringan? karena Anda sedang mengalami sukmo muntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang ikut cok serem-serem ojok -serem, jangan Jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Enggak ada NU, NO, enggak ada Muhammadiyah, bahkan enggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, di jenis partisi, c. -C Promilnya. Supaya kita bisa bikin apa cenniye? Apa itu perangin sendiri, Comment, komen lain. Tapi jangan menyembah C itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, sudah bener Pak? bener ini zaman dasiran masih ngalami, eh, zaman window gap bisa. Oh iya iya iya, Bisa window gap ya. Ya tapi kan tetap ada tetap ada ada apa ada ada partisi E D C kan gitu. Nah dalam waktu dos, dulu disebut C Jadi dulu window itu kalau booting itu nanti DOS dulu baru ada c-prom slash ya titik 2 slash terus anda ketik Windows baru keluar window-nya dan itu waktu dulu ketika masih pakai dos maksud saya Islam itu ya cuman c-nya tadi itu terus lagi c-nya kita teknologomu padahal hakikat agama tidak Islam tapi Tauhid mulai ketika jadi yang penting dirimu itu mentauhid dirimu itu menyatu kamu jangan menjahat terus Moga-moga ini kok cokol diwe ya Karena ini ini yang membuat kalian berat Ini yang membuat Indonesia ku, Coba Tujuannya materialisme Merasa ketinggalan dari Korea Dari Jepang, dari Amerika Tujuannya betul-betul berhala Materialisme di Indonesia ini Dan kerjaannya tiap hari Sambat soal materi Ya rakyat ya pemerintah sampai Uang haji lo ketinggalan Infrastruktur Saking lari, jadi genetik bos nyembah materi. Materi ini gak gendong disembah, akhirnya utang-utang nangkiin orang penting. Gitu. orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya tidak mau disembah. Siapa gitu. nah, Itu Indonesia sampai utang berhala lah. Was. Gitu, was. nah berhala itu lambang dari lambang itu berhala itu tuh ketika Tuhan diwujudkan secara jasa kan gitu kan kira-kira gitu ya padahal Tuhan Tuhan itu kutub lain dari jasa ya tajisid. dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba bisa digambar, bisa dipatung Sak Terus berharap apa sama manusia yang salah? Ilmu salah pandangan salah. Enggak bisa berharap apa? apa Jadi kamu. Wa Kamu enggak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu enggak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah.